Walaupun juga Allah yang hari ini masih memberikan kita berbagai macam nikah, bapak ibu ya, dari iman, iman Islam satu alfiat. mudah Mudahan kita semua termasuk hambanya yang uh, bersyukur selalu dalam keadaan apapun. Salamualaikum warahmatullahi Marilah kita kirimkan kepada pemimpin abadi kita yang akan memberi syafaat ya yaumul kami yaitu kanjeng Nabi Muhammad salam mudahan kita semua yang belajar bahasa Inggris yang mengamalkannya termasuk umat yang diakui dan dikenal uh, sebagai umatnya Rasulullah SAW. Oke Bapak Ibu, ada baiknya sebelum kita mulai acara ini kita membaca Salatul Fatiha. Apa yang kita pelajari dari mister, ilmunya, pengalamannya, dan lain-lain kita bisa implementasikan, kita bisa praktekkan dalam sehari-hari kita. Dan Kawan-kawan uh, semua, teman-teman uh, akan menjadi uh, terbiasa dan lihai dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. tidak beranjak waktu, uh, Bapak-Ibu, uh, teman-teman semua, kami kiri, kami uh, berikan uh, dunia zoomnya dokter kami Mr Baknurul silakan Mr ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini nara ini kelas berapa nara halo yang kemarin Mr ya kelas Dunia. berapa nara ya kelas berapa nara, nara kelas berapa sekolahnya kelas berapa kelas satu oh kelas satu oke Hai, uh, ya. uh, kelas hai, hai, hai, nanti kalau tugas minta tolong ke hai, ya. uh, minta tolong hai, uh, minta tolong, apa? Kalau ada tugas nanti ditulis, kemudian difotoin hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, Eh, yes, semester, eh, uh, tugasnya itu, uh. tugasnya itu loh, dipotoin gitu kan, kayak nahra rasa sama kesempatan. Uh, sorry, Mister, suara putus-putus, Mister. Sorry, ya. Sudah sudah baik. Halo? Clear, Mister, clear. Tadi Ya. Oke, Pak. Maksudnya di kelas ini, di kelas junior ini, dia ya, bisa? Hilang lagi, Mister suara, Mister. Halo Pak Lukman, halo? Ah, clear, Mister, clear. Ya nah, tadi apa. ini, tadi saya masih adjust wifi dulu. Ini habis hujan pak, habis hujan. Oh, habis jadi, hujan. Iya nggak papa, misalnya tadi sempat hujan uh, sekejap Bersa. Ya hujannya agak deras tadi. Oh iya. Yeah. Basah ini jalanan. Pas <laughs> yeah. di Jumatan tadi ya, jadi ini. Iya pak, untuk kelas yang ini, tolong hmm. saya ini pak, apa ada wakaf milenial yang uh, staff wakaf milenial yang dampingin saya gitu ya, satu. ya hmm. Ya, ya, yang tugasnya itu ini pak apa, ngumpulin soalnya anak-anak uh, jawabannya anak-anak gitu kan, kan kalau kalau di kelas dewasa kan kalau writing kan tinggal ini ya ngetik dicat ya ya atau kalau kalau teman-teman di sini kan butuh bimbingan toh butuh bimbingan jadi nulisnya itu ditulis tangan aja di kertas nanti foto apa di foto orang tua orang tua awalnya ya kemudian dikirim ke ini apa staff bahkan ya, milenial yeah. lo ya lo misal ya. clear misal Oke, ya. jadi nanti uh, apa minta tolong di apa difotokan gitu, khususnya untuk narasemafatan ya, narasemafatan ya, karena mereka masih kelas ini ya, kelas dua, jadi kelas satu dua, jadi mungkin belum belum bisa netik. Oke okay, baik Mister. Ya, uh, suara saya kedengeran nggak teman-teman? Clear, Mister, clear. Okay. Kali -kali. Oke ya kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar uh, judulnya itu in the city. In the city. Adik-adik, uh, Abdullah, city artinya apa? Kota. Kota ya. City artinya kota. Oh ya, Nara kelas satu. Okay. Nara kelas 1, oke. Okay. Nanti Nara kalau ada tugas ini ya di uh, ini ya, diminta tolong fotoin orang tuanya ya. Nanti dikirim ke ini ya, Wakaf Daniel ya. Uh, grupnya ya, uh, soalnya nanti kalau ini susah ya, kalau ini susah. Oke, okay. uh, nah uh, kita akan belajar yang ini in the city itu artinya di dalam di, di kota ya di kota, city itu artinya kota ya. Oke, okay. nah di sini ada gambar apa ini? Coba perhatikan. Uh, Oke, okay. saya tanya dulu, uh, Raihana dulu deh, Raihana lo? Halo. halo, Mister. Hello, oke, okay. Raihana. Oke, okay. based on this picture, what can you see? Uh, yang bisa mm. kamu lihat apa? What can you see? Yes, mm. pelan pelan nggak Pak? Ayo pelan pelan. Oke. Oh, oke, okay. okay, no. Uh, I mean, what? Ini kan ada orangnya ya? Uh, oh. Yeah. These are people. What the what are they looking at? Apa yang mereka lihat? Ini yang dia lihat itu apa? Map. Lihat Map, good. Map. Ya? Map. Map of the of the Itu peta apa uh. sih? Map of the city. Good. Map of the city. Okay. Coba coba, uh, coba jawab secara lengkap yuk. B. DR They are, are. looking. At we, we are look the city. Oh, no. They are. Uh, not we are. They are. They are. Yeah. They are looking at. They are looking at map city. The map of the city. Map of city. The map of the city. The map. map, of map? City. The the map of city, the city ada the citynya ada dehnya the, the map of the city coba ulang lagi ya the the map of the city oke okay, good ya the map of the city jadi dia melihat peta kota ya. sekarang Abdullah halo Abdullah halo okay, seems to be offline Oke, okay. Sanja, Halo, Sanja? Ya, Mister. Oke, okay. uh, coba dilihat gambar ini ya. Kira-kira uh, di situ ada kata uh, ini apa? Ada kata uh, road. Road itu apa? Road. Sama street. Itu apa? Ada park road sama street. Itu apa? Road itu apa sih? Artinya? Sudah tahu nggak? Road itu apa artinya? No, Mister belum tahu ya. Kalau street apa sudah tahu sudah pernah kata dengar kata street artinya apa? Belum Belum ya. Nah teman-teman ada ada di sini ya. Kalau ada street itu namanya kok oh, eh, namanya ja jalan ya. Ini jalan street ini ja jalan ya. Kemudian di sini ada park road ya, Ini artinya jalan ta jalan taman park itu artinya ta taman ya. I, itu artinya jalan high high dia ya, tinggi gitu high street ya. Ya, road itu jalan kecil, ya teman-teman. ya. Halo? Halo teman-teman? Kalau road yang R-O-D ini ya. Itu jalan ke? Kecil. kecil. Kalau street itu jalan yang road yang road yang road yang road yang road yang road yang road ya. sebentar ya teman-teman ya coba ya tinggalkan baik-baik ya di sini ada-ada ya ada-ada tinggalkan baik-baik di sini ada namanya uh, fine miras flat artinya apa fine fine itu apa bahasa Inggrisnya. apa itu fine baik fine oke okay. Fine itu yang pakai e ya. Fine yang pakai e itu artinya apa? baik. Kalau fine pakai G yang belakangnya jadinya itu artinya men ca cari ya. Oke, silakan dicek di kolom chatnya. Nah itu artinya mencari. Coba perhatikan ya. Fine uh, artinya mencari ya. Coba ditirukan Mas Bakti ya. Fine, fine, coba ya. Fine. fine. Okay. Fine, artinya belakang ya, Find. fine. Fine. Fine. Fine. Mm. Oke, okay. Artinya pecah <tik> mencari. Nah, jadi di sini maksudnya adalah flat. Flat itu artinya uh, rumah atau tempat tinggalnya, ya tempat tinggal. Berarti mencari. Bagaimana ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Mencari rumahnya. Merah mencari rumahnya Mira flat itu rumah atau kontrakan gitu ya kontrakan rumah gitu tokos ya. kosan itu namanya flat gitu ya sekarang saya akan putar ya Mas seperti akan putar silahkan lihat ya ini ada gambar ini ya ada gambar mat ini sebenarnya uh, mereka uh, kita bantuin uh, cari tempat tinggalnya Mira gitu ya Oke. dengarkan baik-baik ya nanti nggak uh, apa-apa nanti It's a gap at me, a Page 34. One. Listen. Find Mira's flat. Look at this map. My new flat's on it. Cool. Is there a sports center near you? Yes, look. It's over here, next to the bus station. Wow! And there's a really big swimming pool behind oh. Look, here's Park Road. There's a big library. Hmm, lots of books there. Yes, that's next to the bank, where my dad works. Hmm, what's this next to the cinema? That's the market. We get our fruit there. Oh, we go to the supermarket to get our food. Hmm... Food. Come on, let's go for lunch. Yeah, good, good idea, idea Simon. Simon. See you, Mira. See you, Stella. See you. Ugh. So, where is your flat, Mira? It's here, behind the park, next to the library. Oke, okay. uh, dengarkan yang belakang aja ya, mungkin terlalu panjang ya. Coba. Cok, tadi Mira yes. ditanya ya, rumahnya di mana gitu ya? Coba. So, where, is, where is your, where is, tadi gimana nanyanya where is your, where is your, your flat, flat itu rumahnya. where is your... your flat, coba gini ya, tuh lihat, where is your flat Mira, uh, Mira rumahmu di mana gitu ya, mana sih gitu ya tanyanya, jawabnya gini, coba dengarkan baik-baik ya, jawabnya ya. Is your flat mirror. Yes. It's here, behind the park, next to the yes. library. Behind? Si mana tadi? Ah, uh, halo. Yeah. Apa? Behind? Apa tidak ada yang dengar tadi? Coba dengar lagi ya. Dengarkan baik-baik ya. Flat mirror. It's here, behind the park, next to the library. See mirror. Oke okay, nah. coba dengarkan baik-baik ya. eh Behind the park. Belih apa tadi? Behind. Halo, diam semua. Behind. Behind apa? Behind. Abdullah, behind apa tadi? Uh, Abdullah ini ya. Maaf okay, ya. Offline ya. Uh, Riana, dengernya apa tadi? Behind apa? Park. Behind the park. Good. Artinya Far. apa? isi di di belakang di belakang taman good di belakang taman. gitu ya bukan live library, bukan library gitu ya Oke ya ini artinya library itu artinya perpustakaan perpustakaan berarti rumahnya ada di belakang apa Tama. Ada di belakang Pak sama nanti Taman. Halo, Mister. Mas oh, sedang bagi udah diajarin, Pak. Kalau di belakang itu di behind, ya behind itu artinya di belakang. Di ya. Behind ya. sama dengan di belakang. Kalau di depan itu in front, in front of, artinya di depan. Nah, kalau di samping artinya apa? Beside. di samping kemarin sudah bisai. Beside deside. Ya, deside itu artinya desam, in, di samping. Uh, Mas Bakti in, kemarin? Japan. Ya di samping ya. Beside nah, nah, kemarin Mas Bakti ya. ada ada ada Mas Bakti kemarin bilang ada Beside sama. Uh, next to bedanya apa ya? Kemarin Mas berarti sudah jelaskan. Bedanya apa? beside sama next to, bedanya apa ya? Ada yang bisa? Kemarin yang ada yang ini enggak? Masih ingat enggak? Kalau kalau beside itu di sebelah di sebelahnya gitu ya. Tapi kalau next to itu di sebelah tapi tidak ada sekatnya. Jadi di sebelahnya pas, ya di sampingnya pas Misalkan tempat Tempat kalian, tempat tinggal kalian itu di sebelahnya itu ada yang ada ini, ada ada tiang listriknya. Nah itu tiang listriknya itu mepet. Ini siapa? Ya? Maaf, di nya mengganggu. Mohon maaf. Ya. Oke, intinya uh, mepet, gitu ya. Jadi uh, sebelahnya itu mepet. Bedanya di situ. Kalau di side itu di sebelahnya, di samping, itu itu uh, mepet, gitu ya. Mepet di sampingnya mepet, gitu ya. Bedanya ya. Nah. Sekarang ya, uh, oke, okay. uh, sekarang uh, ini kota yang ada di sini ya, kota yang ada di sini. Nah sekarang uh, kalau menunjukkan, uh, saya pengen, Mas Bakti pengen tanya ya, satu-satu ya, uh, mulai dari uh, uh, Patan dulu. Patan, halo. Halo, Sal. Ya, Patan, Mas Bakti tanya ya, uh, rumahnya Patan ya, itu uh, di sebelahnya apa? di sebelahnya rumah pertan ada apa ada rumah rumah tetangga atau bagaimana coba mas berarti ingin tahu tidak ada so apa berarti di sebelah sebelah rumah pertan itu apa sebelah kanannya ada apa jalan jalan oh jalan oke jalan berarti kalau di sebelah kirinya apa rumah rumah Rumah tetangga, rumah tetangga. Oke, okay. kalau di depannya apa yang listrik? Yang listrik, yang listrik. Oke, okay. hmm, samping kanannya aja ya. Berarti, uh, berarti gimana? My house is beside my house is house beside. is, is beside. Apa tadi di sebelah kanannya yang jalan tadi? Mas Batis sudah kasih tahu jalan bahasa Inggrisnya apa? My, my house is beside... Street. Beside a street. My house is beside street. Artinya rumah saya itu di ya, sebelah jalan. Oke, sebentar ya saya jalan. tulis. Yeah. <laughs> dengar saya mas berarti hmm. lupa ini dulu ruda apa ruda oh, ini bisa di sini aja biar kelihatan. nah oke okay. berarti di jalan tadi bisa yang di sini apa jalan street street ya Di jalan ya kalau rumah tetangga itu berarti bilangnya rumah itu apa? House. Right. Uh, itu namanya house ya. House bukan host ya tapi house pakai h ya. House. House. House. House ya. Nah, itu rumah. Oke. Okay. Hmm. Terus kalau misalkan ada toko, ya, toko itu bahasa Inggrisnya apa ya? Toko. Market. Store. Toko apa? Store. market apa papa market boleh oke okay. yang benar adalah store ya store kalau mm -hmm. kalau ini kalau apa kalau market itu apa pa? pasar ya market itu lebih cocok ke pasar store toko itu toko store terus kemudian apa lagi ya yang di yang di apa di apa di se keliling kalian keliling rumah kalian pada apa ada jalan ada rumah sekolah lagi coba yang listrik bahkan bahasa Indonesia dulu yang listrik sekolah okay. apa sekolah sekolah-sekolah oh, bahasa Inggrisnya apa school school, school. oke okay, yang lain selain ini yang lain yang mau nambahin di sekitar rumahnya ada apa aja Jason, di dekat rumahnya ada apa aja? Jason, dekat rumahnya ada jalan, terus ada kebun. Ya. Kebun? Di Oke, kebun sebenar ya. Yes. Kebun itu bahasa Inggrisnya kan garden ya, kebun ya. Oke, garden. Yes. Apalagi selain kebun? Terus ada jalan jalan udah ya terus apa lagi bun jalan apa lagi udah itu tak tidak ada yang lain okay. ada. ada pohon ada pohon pohon itu bahasa inggrisnya apa ada yang tahu pohon ah. tree tree oke okay. good ya tree tapi apa poh pohon terus Oke okay, Sanjar terima kasih ya. Kalau Abdullah di tempat Abdullah ada apa aja Abdullah? Power pole. Ada apa? Powerful. Power pole. Power, power ya. pole, electricity pole. Oke okay, artinya tiang yang listrik ya. Power pole atau electricity pole itu artinya tiang listrik. Selain itu, selain itu, uh, ini apa uh, uh, Abdullah? Selain ini. selain itu di tempat itu ada apa aja selain ini masa cuma nyiap kuburan apa misalnya bisa kadang ada kuburan oh biasanya kuburan oke okay. kuburan yang kuburan itu bahasa Inggrisnya graveyard ya. graveyard atau cemetery ya. jadi bisa dua bisa bisa graveyard bisa cemetery baiklah Backyard bagus backyard itu apa backyard itu apa taman belakang good backyard itu taman taman belakang backyard taman taman belakang itu maksudnya ini ya apa kalau di rumah itu biasanya ada kebun di belakangnya itu ya itu namanya taman belakang bedanya sama garden kalau garden itu yang ada bunganya ya ada bunganya ada apa ada ada tanaman yang bisa di di apa di, di, di, di, disiram setiap pagi setiap sore gitu itu namanya garden kalau yang backyard itu taman belakang jadi eh, ya bisa aja lapangan kosong kok gitu ya jadi bukan taman ya mungkin lapangan ya. Lapangan, lapangan belakang rumah gitu ya. lapangan belakang rumah terus berarti kalau yang di depan rumah apa namanya ini kan kalau yang di belakang. Kalau yang di depan apa namanya -apa? katanya? Front yard. Front yard. Front. itu artinya depan ya, depannya. depannya. Front depan depan rumah ya. Ya, depan rumah. Front itu depan rumah, kalau apa? Kalau back itu belakang rumah. Nara halo? Nara? Yes. Ya, oke. Okay. Nara rumahnya ada ini enggak? Ya. Nara rumahnya ada ada depannya enggak? Ada halamannya enggak? Ada halaman depannya enggak? Ada. Ada. Oke. Okay. Uh, oke, okay. kalau belakang rumah ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, berarti kan depan doang, enggak ada belakangnya, oke okay, ya? coba ya, coba ikut-ikuti ini ya, ikuti Mas Bakti ya, berarti, oke, okay. front, front yard, okay, ya. coba, front, front, front yard, front, front yard, front yard, front yard, itu ya itu artinya depan. Jangan hmm. artinya lapangan depan rumah itu ya, itu front-nya. Okay. Uh, Abdullah, halo? Abdullah, halo? Abdullah, halo? Halo, Mister. Tadi, oh ya, Abdullah tadi sudah ya? Maaf-maaf, oke. Okay. Raihana, halo? Raihana, halo? Halo, Mister. Oke, okay. di uh, Raihana, di tempat Raihana, uh, yang ini apa lagi selain ini, selain yang Mas Bakti sudah tulis? lapangan samping, oke okay, lapangan samping, side yard, oke okay. side, side, side, side, side yard, side yard, side, side yard, ada nggak ya? nggak. Uh, selain itu, selain itu dulu apa? Selain itu? Hmm. Jalan. Ya? Jalan nah. Jalan ya, jalan udah. Selain itu, masa di tempatmu cuma ada itu toh? Boleh ya, saya lihat. Tapi lebih pisah dia. Nih. Di rumahmu, masa cuma ini dok? Apa? Udah ada, ada tokonya nggak? Ada toh? Ada, ada ini Ada. Ya? ada. Selain, ada. selain selain yang ada di sini apa aja? Yang di yang di, di, di dekat rumahmu? Gak ada, Mister. Nah, ini okay. cuma ini cuma ini dong tinggalnya di ini di tempat ini. Jangan jangan kamu tinggal di hutan lagi. Enggak. Oke okay, ya, tinggal apa apa ya. Nah, oke, okay. sekarang ya, coba. Nah, oke okay, ya, uh, oke, okay. sebentar ya. Sebentar. Uh. Hmm. <laughs> maaf, uh, Mas Bakti, uh, ini keluarnya aja. Nah, oke, okay. perhatikan ya uh, di sini. Nah, ini ada tempat-tempat uh, yang biasanya ada di rumah, di rumah kalian ada street, ya, ada house street. Coba diikutin, Mas Bakti ya, street, coba street, street, street. Ini ya, baiknya dibuka semua ya, ini dibuka semua ya. Ayo, nah, street, street, street. street. street. street street-street satu, satu satu kali ucapan ya satu haro kok ya jangan street gitu ya kalau street tuh orang Jawa ya street gitu ya oke okay ya coba ya 123 street street nah, street ya artinya cuma satu kali pengucapan ya jangan dua kali ya street uh, street gitu jangan kayak gitu ya street ya coba yang ini yang ini yuk yang rumah yuk, coba ikutin Mas Banti ya house House. House. Oke, okay, good. Pakai A ya. House. House. House, House gitu ya. House. Okay. Bagus ya. Nara House. bagus ya. House. Oke. Okay. Uh, yang ini. Store. Store. Store. Store. store. store. store. store ya. Store. Bukan store. Bukan store tapi store. Store. Ya store, store. Ya. store. bagus Nara. Store ya. Oke. Okay. Yang pasar bahasa Inggrisnya. Market. Art. Market, oke okay, sudah bisa, yuk. Oke, okay, kalau oh, ya school ya. School. Oke. Okay. Yang kebun bahasa Inggrisnya apa? Garden. Garden. Oke okay, bagus. Can... Pohon? Tree. tree. Tree. Ya tree ya. Yang listrik Point. apa ini? Power. Powerful. Powerful. Powerful. Uh, kuburan atau pemakaman itu bahasa Inggrisnya graveyard okay. atau or cemetery ya yeah. cemetery. Oke, okay. yang ini uh, belakang rumah itu bahasa Inggrisnya back backyard backyard. Oke, okay. okay. okay. kalau depan itu front yard yeah. front yard. Oke. Okay. Uh, kalau yang di samping rumah itu halaman di samping rumah itu namanya side, side, ya. side ya. Oke. Okay. Okay. Okay, nah sekarang ya uh, kita eh, ini ya, ini penggunaan tempat ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku, nanti kita ke sini lagi gitu ya. Ya, okay, semesteri, wah, bukan semesteri, tapi semester ya. Enggak pakai Oke. Okay. ya. ya kita balik ke buku lagi nah yang ini ya uh, ini kita belajar arah ya teman-teman hari ini kita belajar arah nah tadi uh, kemarin sudah sebenarnya sudah tapi sekarang kita lebih dalami uh, lagi ya nah di sini ada kata yang Mas Bakti bilang tadi ada in front in front of itu apa kemarin di depan Iketan, ya. Behind, di depan ya pilihan itu belakang. apa Keeper. di belakang di belakang itu di, di, di sebelah di sebelah Bit, ya, between itu apa di antara di, di antara. antara bagus bagus lah Opposite tuh apa Opposite Ayo, ada yang bisa nggak Opposite itu apa Abdullah apa Opposite ke arah yang lain. di antara uh, bukan di apa tadi bagaimana? Abdullah maaf. ke <tuk> arah yang lain. ya di arah yang lain berarti apa? kalau bahasa Indonesia. bisa ya? bisa berang ya berarti berhadapan ada adep depan nah saya tanya rumahnya Abdullah di depannya apa? ada yang ada adep depan ya rumahnya? Abdullah halo. halo. Abdullah halo. Rumahnya rumah, itu ya. ini enggak? Rumahnya Abdullah itu di depannya ada yang ada ke tempatnya ke rumahnya Abdullah enggak? Ada, Mister. Ada ya. Itu apa? Tempatnya apa itu? Tempat apa? Rumahkah atau okay. kokkah atau apa? Rumah tetangga, Mister. Rumah tetangga. Nah, itu ya, rumah tetangga itu yang di seberang, yang berhadapan dengan kita, adep-adepan ya. Itu namanya opposite ya. Okay. Nah, saya akan tulis di sini aja biar ini ya. Saya tulis lagi ya, sebentar. Ini ya. Ini arah, namanya arah ya. Arah. Oh, bahasa Inggrisnya apa? Direct. Direction ya. Yeah. Direction, Direction artinya arah. Direction. Okay. Direction. Direction itu artinya A. arah, ya. Yeah. Nah, sekarang tadi uh, ada istilah, apa eh, itu in front of, apa tadi artinya? In front of, Sudah ini, sudah ini semua, halo. Pro'ah artinya apa? The... Di depan. Di depan. Di depan. Di depan. Okay. Di depan. Okay. Kalau di belakang, apa? <coughs> di behind. behind. behind. behind. Yeah. Di belakang, kalau di sebelah desain beside, oke, okay. beside hmm. atau next, next to ya, dua-duanya boleh. Cuma kalau next to Place. itu memang ya, next to ya two. bagus. Next to itu dipakai kalau sebelahnya persis ya. Jadi istilahnya itu mepet, ya mepet kayak rumah. Rumahnya Mas Bakti, ya. Rumahnya Mas Bakti sekarang itu mepet sama ini, mepet sama tetangganya. Nah, itu makanya bilangnya "next, next Artinya, bisa sebelah atau di samping, di sama ya. Ya, di sebelah sama, di samping itu apa bahasa Indonesia-nya? Apa Sino, Sino Ino, apa Sino? sino sinonim, sinonim, sinonim. persamaan, ka. persamaan hmm. kata, persamaan kata. Ya, artinya sah artinya sama. Tulisannya berbeda, artinya sah sama itu buat sinonim ya. Kalau di tadi ada bitwin apa itu tadi bitwin? Di antara. Bagus. Di antara. Jadi rumahnya misalkan di di antara ini apa? Di antara apa itu? Di antara toko misalkan. Jadi Rumahnya itu di apet kedua toko. Itu namanya twin. Di arah Oke, selain itu apa tadi? Oppo opposite. Oppo, side. oppo side. Apa oppo side tadi? Di seberang. Di seberang. Diseberang. Di seberang yang berlawanan. Berlawanan itu artinya adep-adepan gitu ya. Nah, ya. adepan. Ya. Berlawanan. Bahannya, yang berwarna. ya nah itu yang adep-adepan ya. adep depan. Nah, ini nah oposisi, Opposite oposisi, bagaimana? Opposite ya Opposite Opposite oposisi, opposite, opposite, opposite. Opposite. Opposite. Oh, opposite. opposite. good opposite. ini artinya opposite. di depan. nah sekarang, ini coba. kita uh, balik lagi uh, ini potongan tadi kita kembali ke situ dulu perhatikan nah di sini uh, ada istilahnya itu where is the park nah, ya coba. coba di sini ada bangunan apa aja coba dilihat ya, perhatikan uh, yang menurut siapa ah, ini ada rumah rumah sakit mana ini ya, ya hospital, hospital. No. Okay. Bagus, oke. Okay. Ada apa lagi silakan. Yang yang bisa. Supermarket. Oke, okay. supermarket. Terus apa lagi? Bang. Mana bang. Bank. Ada bang ya. Bang bahasa Inggrisnya bagaimana ini bacanya? Bang. Bang. Bang. Bang. Hmm. Oke, okay. ada cinema. Apa itu cinema? Bioskop. Good. Bagus. Cinema itu bios, bioskop, bioskop. ya. Terus ada ini ada tulisan kelihatan enggak nih coba mas baku ketengah besar kan lihat-lihat nah ini, memang, ini apa ini tuh lihat kolam renang pol yang nggak ngomong-ngomong terus kemudian di sini apa ini tempat, tempat tempat olahraga itu tempat olah, olahraga gelanggang ya, atau GOR ya, biasa Indonesia gitu ya, GOR. Aku benda semua. Nah ini tempatnya, tempatnya, tempatnya apa, tempatnya Raihana ada GOR nggak? Ada kan, buat main gitu ada nggak? Ada, Mr. Ada ya, nah itu namanya sport, sport, sport. center. Oke, nanti ya. Okay. <laughs> Wah, ya. Sudah. Nah, di sini ada ada soal ya. Soalnya seperti ini, ya. Kalian dicuruh mencari, mencari ya sebentar. Saya ada, saya ada. Where is the park? Nah, coba. Ini ada pertanyaan, where is the park. Artinya bagaimana? Di mana? Di mana taman? Di mana taman? Di mana taman? letaknya tam? taman? Terus jawabannya? Ya taman. DC its in front of park front of swimming eh swimming pool park swimming swimming pool berarti hmm. di sini ya di depan ya di depan sini ya tuh yap. ya enggak ini benar enggak swimming pool kan di sini kan oh yes. iya ya kan ya. Yes. nah berarti tamannya itu di depannya sih sini oke anak coba ya di sini ada pertanyaan ya coba yes. saya putarkan dulu ya Mas Bakti putarkan dulu ya pupils book unit 4 page 35 3 look at the picture listen and answer where's the park oke nomor 3 where is the park jawabannya apa in front of swimming pool swimming pool oke okay. nah kemudian pool. ini ya film okay. kemudian Oke, okay, nah sekarang ya ada pert... Oke, okay, diam dulu ya. Ada pertanyaan kedua ya, nanti dijawab ya. Coba. Where's the bus station? where is the badminton. Badminton. Bukan, nah, coba dengar dengarkan baik-baik ya. Coba dengarkan baik-baik ya. Where's Apa the bus bilangnya? station? Bus, which is bus day. Which bus, bus station, ya. Bus station. Station. Itu artinya apa bus station? Stasiun. Stasiun. Stasiun apa? Nah, bus. Stasiun bus berarti apa? Terminal. Terminal ya. Terminal. Kalau kalau bus itu apa ya namanya stasiun sih? Enggak kan? Bahasa Inggrisnya terne terminal gitu ya? Iya. Yes. Terminal itu yang mana? Di sini. Coba perhatikan. Ayo ada yang bisa enggak? Yuk. Where yes. is the station? Yang mana? Silakan. Siapa? Ayo. Yang yes. di, di cinema. Di film, cinema. Cinema apa? Tadi Fatan bagaimana, maaf? di samping cinema di samping itu apa tadi Di, di samping besides ya di samping itu di besides Di cinema Sine. cinema oke okay, good nah coba <laughs> coba uh, coba dijawab pakai yang ini ya ade ade ya coba. coba dijawab pakai yang ini ya jawab pakai yang ini ya Dijawab pakai ini ya. Oke, Nah, sekarang ya. Kita ya, lagi ya. Hmm. Keempatannya tadi bagus ya. Oke selanjutnya ikut jawab semua ya. Coba ada pertanyaan nih selanjutnya. <tuh> Where's the bus station okay, where's the bus station tadi sudah dijawab the Oke, sebentar ya, kita lanjut ya okay. where's, the where's, the... Where's... where's the hospital Apa tadi Where's the hospital Where is the hospital? Where is the? Where is the hospital? The... Oke, okay, good. Where is the hospital? Mana? Ayo dijawabnya pakai yang ini. Beside. Jadinya pakai Beside yang? supermarket. Beside, Beside supermarket. Oke okay, bagus ya. Oke okay, yeah. ada yang lain? Oke okay, coba di uh, ini uh, selain selain di sebelahnya rumah sakit di seberangnya apa ini? Coba, coba belajar oh, oh, oh iya cuma di pinggir ya oke okay. berarti cuma di samping dong eh nggak okay, apa-apa lanjut ya tanya selanjutnya ya yes where's the hospital tadi sudah tadi sudah hospital hmm -mm. where's the supermarket Oh, tadi where Super is supermarket oke okay, yuk siapa yang bisa jawab Kok. Oh, beside itu. Siapa? siapa? Siapa? Siapa? Batwing. Kok? Siapa tadi? Yang aku tadi siapa? Yang bilang aku tadi siapa? Sanja ya. itu Sanja? Nah. Oh, nah Nara. Ayo so, Ayo Nara yuk. Pakai yang ini ya. Samping ini ya. Yang di. Yang ya. ini ya. Ayo coba apa? Ya. Ayo pakai yang ini. Supermarket is the supermarket is is, is, is apa is, di sebelahnya apa itu coba bahasa Indonesia dulu itu di sebelahnya apa supermarket ya supermarket itu di sebelahnya apa masa supermarket sebelahnya supermarket itu sebelah apa supermarket itu peng Bank. Ben Ben good berarti bilangnya bagaimana the the supermarket is inside inside inside side the and uh. you inside apa the thing you the Good. is beside the bank. Where's the sports center? Okay. Where is the sports center? Where is the sport center? Yang mana tadi? Sport center-nya yang mana? Yang ini ya, yang ini ya? Yeah. Dikasih tunjuk Mas Bakti. Ini yeah. ya, yang ini ya. Coba ada yang bisa enggak? Selain nara sama Fatan, tadi nara sama Fatan sudah. Sanja bisa enggak? Ya. Yeah. The sport center is beside the swimming pool. Oke okay, bagus ya bisa. Nah selainnya ini di sebelahnya kolam renang, ini di, ada lagi nggak bisa? Di depannya apa ini? Di depannya, di depannya taman. Taman. ya di depannya taman park ya, park ya. Taman bermain park itu taman bermain ya. Oke. Okay. Nah sekarang berarti bilangnya bagaimana? Ada yang bisa nggak? Bilangnya kalau apa? Nah, Sport center ini di depan taman. Bagaimana, Bahasa The indian? sport center, is, is in front of, of the garden park ya ini park ya teman-teman ya kalau garden ya garden yang ini ya garden yang ini itu artinya tanaman ya, Ta kebun atau tanaman kebun uh, taman tapi taman kebun gitu ya Taman yang ada tanamannya nah, ada tanamannya tapi kalau park seperti ini yang ada yang ada ini teman bermain, bermain paham, paham, paham, paham, jadi paham, paham, paham, paham, paham, paham, paham, paham, paham, in front of, paham, paham, paham, paham, paham, paham, paham, Oke, good, ya. Oke lanjut. Oke, bagus ya. Coba dengarkan lagi ya. Ini ada, ada soal lagi ya. Coba, dengarkan. Where's the cinema? Where is the cinema? Cinema, cinema itu apa tadi? Bioskop. Oke, berarti di mana itu? Where is the cinema? Cinemanya di mana? Sinemanya di mana? Tadi kan udah. Di cinema is opposite yeah, of the bank. But di cinema is opposite the bank. Bagus ya. Banknya itu ada. Ini mungkin banknya itu juga madep ke sana ya. Mungkin ya. Ini pas di pertigaan soalnya. Jadi kemungkinan madep ke sana ya. Berarti di seberangnya. Bagus ya. Opposite itu artinya di seberangnya. Anggap aja. Anggap aja banknya ini dia market sana juga, jadi, ya. jadi bilangnya Oppo Opposite. Bagus Opposite itu artinya apa? Bisa Ya, Oke. Okay. Oke lanjut kemudian soal selanjutnya. Where's the bank? Where is the bank? The bank. Artinya apa? Di mana? The bank is beside the supermarket. Oke, the bank is beside supermarket. Sangat bagus ya. Oke, oke good. Next satu lagi ya, satu lagi buat Raihana ya. Raihana belum jawab tadi. Ya, dua. Where's the swimming pool? Raihana. Opposite a park. Opposite itu di seberang ya. Ini ada ada jalannya nggak? Beside sport apa? Sport and... center. Santa Center, ya batanya center. Beside sport center, center. artinya okay. di itu ya, artinya di sebelah tempat okay. olahraga. Good tempat olahraga atau gelanggang gitu ya atau court gitu ya. Nah, sekarang ya eh, tadi sudah ya Okay. nah coba yang dari buku sudah. Nah sekarang teman-teman di sini ada kadek, coba tolong ini ya tulis uh, apa itu tulis ini tulis uh, tentang rumah kalian. Nah rumah kalian itu letaknya di mana? Coba dijelaskan ke Mas Bakti. Misalkan di depannya itu ada apa, di belakangnya itu ada apa, gitu ya? Coba ya dibuat ya, coba dijelaskan secara ini secara apa secara singkat gitu ya tapi jangan terlalu singkat juga, gitu ya. masa masa cuma rumah saya di sebelah jalan gitu kok, ya Enggak ini ya jadi supaya uh, Mas Dakti itu tahu rumah kalian itu seperti apa, gitu ya coba ya bisa nggak teman-teman? Berarti kalau contohnya ya Mas seperti kasih contoh ya, my house is next to uh, house. Vital, misalkan artinya bagaimana teman-teman kalau seperti ini rumah saya rumah saya rumah saya bagaimana di samping rumah sakit Good. rumah saya di samping rumah rumah sakit yeah. rumah saya di samping rumah samping rumah sakit ya yeah. Oke, okay. uh, coba buat kalimat seperti ini minimal lima kalimat uh, lima kalimat tentang ini tentang rumah kalian. Jadi misalkan rumahnya di sebelah rumah sakit terus di depannya itu ada toko toko ini ada alfamatnya misalkan. Nah coba ya jelaskan ya. Oke okay, siap ya uh, untuk uh, untuk narah halo narah sama ini narah sama, uh, sama fatan halo narah sama fatan. Pak also... ya, uh, tolong ya ya Nara sama eh uh, yang ini uh, tolong ditulis ini ya, ditulis di kertas ya. Nanti difoto ini. Wali muridnya minta tolong foto ya. Foto nanti dikirim ke uh, ini yang wakilnya. Ada ada Mbak Nur Sakinah ya? Ya Mbak Nur Sakinah ya. Minta, ke, minta tolong di ini ya. Ya. Iya, ya. kenapa? Difoto yang Udah, yang ini yang sudah bisa yang sudah, ah, siapa yang sudah bisa tolong ditulis di ini ya tulis di kanan ini siapa ya maaf kok uh, kalau ini tulis di uh, yang sudah bisa tolong ditulis di ini ya ditulis di chat ya yang sudah bisa ngetik yang belum bisa ngetik ini silahkan tulis di kertas di foto ya di foto sama wali muridnya ya coba ya Mas, berarti kasih waktu 20 menit silakan di, dikerjakannya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Apa? iya, bagaimana? iya, iya, Ya. Bagaimana? Bagaimana? Ibu dan Papa malau. Oh. Ya kalau? Maksudnya apa? Kalau apa? apa? Meja. Meja itu table ya, table. Nah sekarang ini ya table. Meja itu table. Eh uh, ini ya tentang rumahnya Nara ya. Rumahnya Nara di mana, di mana gitu ya. Coba ya. Misalkan di depan rumah Nara ada Alfamartnya, gitu ya. Misalnya, ya, coba ya. Oke. Oke, silahkan ditulis di kertas, nanti difoto sama wali muridnya ya. Silahkan dikirim ke pihak Wakaf Milenial, gitu ya. Nanti di, dikirim ke saya. Nanti supaya saya bisa koreksi, gitu ya. Oke, saya uh, mas Bakti beri waktu 20 menit ya. Coba ya. Kalau nggak bisa nanya ya, nanti mas Bakti uh, di sini terus ya. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya. Oke, silahkan dikerjakan minimal ini ya, lima, lima kalimat ya, minimal ya, lima kalimat. Jadi, bu, jangan cuma next to aja, ada next to ada behind, ada between gitu ya. Itu dipakai semua nggak apa Bapak. Gitu ya. Contohnya yang ini ya, contohnya yang Mas Bakti tulis ini ya, nah, yang merah ini ya, contohnya ya, Oke, ini contoh ya. Silahkan ya. Mister, iya Pak. Berarti ya, Pak. memang Halo. Uh, tugasnya sekarang membuat lima yang posisi saya rumah saya depan apa? Ya, gitu, Mister, ya, ya, ya, gitu, Pak. Apa ya, gitu ya. Oh ya, ya. Gitu. Jadi menjelaskan rumah, posisi rumahnya itu ada apa? Ada apa aja? Ada Ada apa? Itu ini. Uh, ya, ininya dikasih waktu dua menit nanti ini ya, diketik ya, diketik ke ini. Kalau yang belum bisa ngetik si uh, tulis tangan dulu ya kayak nahra sama ini ditulis tangan dulu nanti dikoordinasikan oh, ya, sama wali muridnya ya nanti dikirim ke ya dikirim ke ini atau uh, dikirim ke pihak wakaf milenial nanti dikirim ke saya gitu oke okay, dikirim baik. di, di, di, di grup atau gimana pak enaknya di grup uh, ya uh, nanti kami kirim di grup mister nanti kami kirim komiser ya ya uh, siap siap atau mister Set. kami masukkan grup atau gimana nggak uh, perlu pak ya nggak oh. perlu pak ini aja Oh ya, oke. Okay. Ya, saya kalau di kelas ini Pak kalau di kelas junior saya minta satu asisten gitu Pak yang dia langsung kontak saya gitu aja ya oh. Bapak nggak ribet juga gitu yang oh, selalu ya. ada di kelas ini pj nya pj nya Oh iya mister ini ada Mbak Kinah ya nanti. Oh Mbak Kinah ya oke okay. Mbak Kinah hmm. minta tolong ya nanti soal uh, uh, apa soal uh, jawabannya anak-anak dikirim ke saya ya Mbak Kinah ya Iya mister Oke siap. Bagina saya minta tolong ya kalau di junior saya didampingi ya. Uh, siap Mister. Ya soalnya ada adik-adik yang belum bisa ngetik kan, jadi ini. Oke okay, Mister, thank you so much. Oke, okay. uh, ini belum selesai ya? Iya belum ya? Mister. Iya. Uh, uh, yeah. Teman-teman kalau ada kata-kata paham, nggak ngerti, silakan tanya Mister ya. Gak usah malu-malu ya. Gak usah yeah. takut, gak usah malu, -malu gak usah. Gengsi nggak usah minder, nggak usah. Nanya sama Mister ya, Mister baik orangnya, ilmunya banyak. Ada-ada yang udah silakan di ini ya, silakan dikumpulkan ya, kalau sudah ya di, Aku lagi, di. Oke, nggak apa-apa yuk. Ya. Untuk yang besar di via zoom kan, Mister ya? ya? kalau yang yang sudah bisa ngetik, ya intinya bukan yang besar ya, yang yang yang sudah bisa ngetik Pak. Yang, yang, sudah mengetik, bisa, ya, yang sudah bisa ngetik silahkan di ini ya ditulis di kolom chat ya, Oh teman-teman iya. ya. Kalau yang belum bisa uh, minta tolong mbak uh, apa di foto wali muridnya kemudian dikirim ke ini apa nomornya mbak mbak Kinah gitu ya, atau di upload di ini. Uh, mbak Kinah mungkin boleh share nomornya ke ini ke wali murid yang belum bisa ya. Ini Fatan mungkin belum bisa nulis. Patan sama ini siap Mister. Mister? Sudah, sudah ada di grup sih Mister. Oh sudah ada, ya udah siap-siap kalau gitu. Oke yang sudah ini ya silakan diketik ya nanti dikoreksi bareng-bareng. Jangan takut salah ya nggak apa-apa. Ini mister ada dua mister sudah Raihana dengan, eh uh... nggak apa, apa saya tunggu dulu pak tunggu, yang dulu oh yang baik Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Kita cek dulu ya. Di sini ada Alexa sudah Oke, okay, kita mulai dari uh... oke okay, kita mulai dari ini ya dari siapa ini uh, ya. Mister, aku belum selesai. Ya enggak apa-apa, pelan-pelan ya. Nanti ditunggu ya. Uh, dari Raihana ya. Raihana, saya tulis di sini Raihana. Saya tulis di sini ya. Enggak ya, apa-apa, takut. Oke. Okay. My house is between a white house and two house. Betik ya. Jadi kalau terbiasa Menulis pakai titik ya, Raihana ya. Titik gitu kan. Rumah saya itu di antara rumah putih sama rumah biru. Rumah putih sama rumah biru ini rumahnya siapa? Raihana? Tetangga. Oh, tetangga. Okay. House and blue house. Oke, okay, nggak apa-apa. Kemudian uh, ini lagi. My house lagi nggak apa-apa. My house is in front of the garden. Pakai enter ya. The garden. Terus, ini titik lagi ya. Dibiasakan nulis pakai titik ya. Jangan ini ya. Aduh, my house, house is behind the the field wow. ini ya. ya. Oke, bagus ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Kalau nulis itu, jangan lupa apa? Jangan lupa turbinnya ya. My house is between a white house and blue house. Oke, okay? kemudian kalimat kedua. My house is in front of garden. In front of garden berarti di depan? Kebun. Di depan apa? Di depan kebun. Oke, okay. kebun ya, oke. Okay. Behind the field berarti apa? Di? Di, di belakang, belakang lapangan. Oke, okay, di belakang. Oke. Okay. Oke, okay. ini siapa ini? Nanti ya, nanti ya. Uh, ini, Mbak. Saya tak bahas yang ini dulu. Mbak, Mbak, Mbak Sakinah, halo. Halo, Miss. Ya jangan di share dulu mbak, saya tak share dulu ya, oh. saya dulu nanti. Oh iya, iya. Ke... Stop stop stop share stop share. I stop share ah, okay. Nanti ya, nanti aja nanti aja nanti nanti setelah semuanya yang ini nanti ini baru yang ini baru yang. Oh, siap miss. Oke kita main dari kemudian ada Abdullah ya Abdullah Abdullah sudah lihat nah, oke okay. bagus my uh, my house is the opposite of my neighbor house and my house is next to the store oke okay. uh, Abdullah halo Abdullah halo halo Mister oke okay. Abdullah Uh, biasakan kalau nulis pakai titik ya Abdullah ya oke okay, mister berarti my house is the opposite of my neighbor house titik ya, titik ya. and my house is next to the the store titik ya titik ini bagus titik bagus gak ada masalah sejauh ini ya oke okay. nah ini berarti ada ada di ada dua kalimat terus my house as Front yard and it doesn't have a backyard. Oke okay, bagus. Punya punya ini punya punya lapangan depan tapi nggak punya pagar. My house. Harusnya pakai apa ini? Abdullah. Halo Abdullah. Halo Mister. Ya ini coba ini, ini kamu di sini salah. Kira-kira benernya bagaimana ya? Ini kamu salah. Has. Ya? Has. Ya, Oke. Okay pasti benar toh benar, benar ya jadi kurang teliti ya abdullah ya lebih teliti lagi ya but what is the difference between have and has teacher has itu kalau subjeknya itu cuma satu jadi singular jadi misalkan my house has tapi kalau my houses rumah-rumah saya gitu pakainya have gitu ya bisa dipahami tidak abdullah oke okay, and ya Good. Kalau so, intinya itu tentang jumlah kata, jumlah subjek yang di depan. Kalau jumlahnya cuma satu, ya ini kan cuma satu ya. My house cuma satu, berarti pakainya has. Tapi kalau my houses, ya berarti pakainya have. Kenapa? Karena jumlah rumahnya itu lebih dari satu. Sementara pemahamannya itu dulu, nanti kalau sudah di kelas dewasa, nanti beda lagi. My houses has, sebenarnya has. two floors ya, punya dua, dua lantai bagus the first floor and the rooftop. Hmm. Rooftop itu bedanya apa kalau yang atas ya kalau yang rumah lantai bawah itu disebut first floor lantai lantai bawah kalau kedua itu second second floor dan seterusnya third floor dan seterusnya kalau rooftop, uh, Abdullah halo halo kalau rooftop itu ini ya, uh, atas. Jadi yang biasanya buat jemur baju itu. ya Atau, Yes, I have I have oh, Oke, okay, berarti itu benar ya. Tapi intinya kalau kamar ada tingkat 2, tingkat kedua itu ya. Kalau tingkat 2, kalau tingkat 2, itu yang tingkat 2 itu tidak bisa disebut roof, rooftop. Karena rooftop itu atap ya, atap. Roof itu artinya A, atap, atap rumah atap rumah ya, roof itu atap rumah. Jadi intinya yang buat nyicil baju itu ya. Terus. Oke, selanjutnya ini ya, nanti dulu ya, narasama fatan ya di akhir ya. Oke Sanja, Sanja. Sebentar. Yes. Nunggu dulu ya, sebentar ya. Sanja, oke. Okay. Oh, oh, oh, ini sudah. Oh, Alexa, Alexa mana? Oh, Alexa nanti ya, sebentar ya. Alexa cuma terlalu pendek, Alexa. My house is the opposite, opposite of, pakai of ya, Pesannya ya, opposite of the the store, ini bagus, behind, oke, ini sama ya, masalahnya sama kayak Raihana, jadi uh, titik ya, titiknya ya, biasakan titik, titik ya, ini kita belajar buat kalimat ya, uh, belum paragraf, my house is behind. behind The spot center, bukan sentral ya, spot center. Ya. center yeah. Kemudian, house, bagus, bagus. Is beside the tree, oke okay, bagus. Kemudian, also, and my house is in front of the park. Oke, okay, bagus. Uh, uh, siapa, Sanja bagus ya cuma ini ya belajar buat kalimat ya jangan ini hmm. ya jangan dijadikan satu ya kalimat satu-satu nggak -satu apa-apa ya nanti kalau sudah paragraf nanti, nanti ada, ada, ada, ada hmm. latihannya kita belajar di, kalimat dulu ya hmm. oke okay, sekarang thank you Mister Bagaimana? saya nong-nong acu sebentar selanjutnya ada ini ada punyanya Alexa, Alexa, halo Alexa. Alexa, uh, maksudnya bagaimana ini kalimatmu ini, Alexa? Kok membingungkan. Maksudnya bagaimana? My house is school albayan Islam. Ya. Maksudnya rumahnya itu di sini dijelaskan. Uh, kita maksudnya itu menjelaskan tempat, Raissa. Uh, masa Alexa. Jadi uh, rumahnya itu di sebelah apa? Di dekat apa? Gitu ya. Nah ini maksudnya bagaimana? Kalau Alexa kayak gini. It's behind. Oke, okay, it's behind. It's behind. Nah, kalau sekolah tulisannya apa kayak gini? Benarnya bagaimana? Miles.